dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacatannya. Itu zodiak yang pertama adalah Ten of Cup ataupun 10 Piala. Untuk zodiak yang pertama yang akan mendapat rezeki di bulan Juli tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan ada tiga kategori yang didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021. Yang pertama di sini reski di dalam membangun sebuah keluarga yaitu mendapatkan keturunan yang dimana di sini akan mendongkrak hubungan asmaranya lebih bagus lebih bahagia bersama pasangan di bulan Juli tahun 2021. Dan reski yang kedua yang didapatkan oleh Scorpio di bulan Juli adalah keuangannya akan semakin meningkat yang dimana di sini akan berbanding lurus dengan kebahagiaan yang dimana di sini prediksi yang ketiga karir pekerjaannya akan meningkat di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan disini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan tiga prediksi keuangan karir serta mendapatkan keturunan yang dimana selalu disupport didukung serta dimotivasi oleh pasangan Scorpio sendiri dan untuk kesimpulannya adalah desan secara umumnya desan itu diartikan pencerahan orang yang memberikan pencerahan orang yang memberi penyemangat orang yang memotivasi serta orang yang mendoakan dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang selalu memberikan masukan serta mendoakan cuan Scorpio agar mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Seven of cup ataupun 7 Piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki di bulan Juli Tahun 2021 sini ada dua kategori yang akan didapatkan oleh seorang Leo yang pertama seorang Leo akan mendapatkan pasangan yang dimana sini dalam bentuk rezeki untuk melakukan kaki ke jenjang yang lebih serius Untuk membangun sebuah hubungan asmara yang lebih bahagia membangun sebuah rumah tangga yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keturunan Dan yang kedua di sini seorang Leo akan mendapatkan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 Sosok seorang Leo akan mendapatkan rezeki di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di dalam kategori uangan dan kategori hubungan asmara yang selalu didukung penuh oleh orang tua orang orang terdekat serta orang tua pasangan Leo sendiri. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok yang membawa penyemangat yang mendoakan seorang Leo agar lebih sukses serta mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan Juli adalah seseorang. Yang dekat orang tua serta orang tua pasangan Leo sendiri, yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan rezeki Di dalam kategori keuangan yang meningkat, serta hubungan asmara yang meningkat lebih harmonis dan lebih bahagia. Dan untuk sudah yang ketiga adalah seven open tackle ataupun tujuh koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021 di sini seorang Virgo akan mendapatkan tiga kategori rezeki yang pertama keuangannya akan meningkat yang dimana di sini berkat kefokusan kedisiplinan di dalam bekerja dan pantang menyerah di dalam bekerja dan di disini juga akan berbanding lurus dengan prediksi yang kedua yang dimana di sini Ka seorang Virgo akan meningkat di bulan Juli tahun 2021. Dan tidak tertutup kemungkinan di prediksi yang ketiga seorang Virgo akan mendapatkan sebuah pasangan ataupun keturunan di bulan Juli Tahun 2021 yang merupakan rezeki kepada seorang Virgo dan untuk sebuah energinya adalah King of pentacle secara umumnya King of pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di disini menggambarkan Seorang Virgo akan mendapatkan rezeki di dalam kategori keuangan, karir, serta keturunan dan pasangan, yang dimana di sini seseorang terdekat, orang yang paling dekat, orang yang dipercaya, serta orang tua Virgo akan mendoakan Virgo agar lebih bagus lagi rezekinya di bulan Juli tahun 2021, Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Sosok orang tua merupakan sosok orang yang berpenyemangat, orang yang selalu mendoakan seorang Virgo untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus kehidupan yang lebih bagus, serta mendapatkan sesuatu yang lebih bagus kepada kehidupan Virgo sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Seven of Swords, ataupun tujuh pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021. Di sini ada dua rezeki yang akan didapatkan oleh seorang Cancer. Yang pertama, seorang Cancer akan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini seorang Cancer menata kembali kehidupan yang mengatur pola tidur, mengatur pola istirahat yang akan berdampak positif kepada kesehatan, kehidupan, yang dimana di sini juga prediksi. Yang kedua, seorang Cancer akan mendapatkan, rezeki di dalam kategori karir pekerjaan, seorang cancer akan mendapatkan pekerjaan yang mendadak yang diberikan oleh orang-orang terdekat cancer sendiri dan untuk support energinya adalah Page of One Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di dalam kategori rezeki kesehatan kehidupan dan rezeki karir yang dimana di sini. Tujuan seorang Cancer adalah untuk membahagiakan seorang anak, serta di sini seorang Cancer akan mendapatkan doa dan dukungan dari anak Cancer sendiri. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan sosok seseorang yang akan menjadi pencerah, penyemangat, serta yang mendoakan seorang Cancer untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus, lebih bagus, dan lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang akan mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Leo, yang ketiga zodiak Virgo, dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang akan mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum.